Dalam Islam itu kan gitu orang merencanakan wasiat kemudian tidak jadi itu ditulis apa? Bal. jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam bahasa Islam. Kalau tidak bisa itu semua kata Nabi takufus syarroka aninas faina sodakoton mingka ala nasi. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain yang penting tidak mengganggu orang. Kan nah, misalnya lah seorang nenek oma senlamun bukan bukan dewi jual bener-bener dari. Nah, kalau bong -bong banter-banter kan Itu asal gak ganggu orang lain, Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang nah, nah, lain. Itu juga fa'inda nafsi ya bagian dari sedekah. Kalau saja misalnya kalau secara ilmu medis misalnya kita ini kok dinyatakan positif Covid, secara ilmu medis gak boleh ketemu orang lain, harus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain. Nah, ini itu juga ibadah jadi ibadah itu gampang sekali mudah sekali